<interpadi> balapan renang guys gua wasit ya oke okay. baris dulu baris dulu guys lurus depan gua lurus depan gua ya yeah. <laughs> ya <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> buruan baris semua Dua Hitung Mundur Hitung Mundur Tiga Dua Satu oh. Go <kenr Bahamuan> <cayain> Loncat itu Eh <cayain> hey, jangan loncat Jangan loncat bodoh, <laughs> ini renang bukan loncat ulang-ulang. <laughs> <Ayy. laughs> ulang-ulang nanti bila gua udah bilang go baru loncat. Ke air Baris <laughs> Baris, baris Yoi, baris, baris Ini bang, bang, bang apanya sih Orang lagi lomba, bang, bang, bang Tiga Dua Satu Go Yo <laughs> Ini telat banget, anjing! Udah, gue udah bilang, gue kalah kuma menang. Weh, We, mantap. wah <tusaka> ini telat nih. Cepet banget, dia ya, renang cuy gila, gila, gila, gila, gila, gila. <tusaka> renang no jutsu, cuy! Sekarang lompat, renang uh, cepat-cepatan loncat. <tusaka> Baris <laughs> Baris guys Baris dulu gitu kan Baris lagi Baris lagi Baris Baris Baris Cepet Cepetan Loncat Tiga Dua Satu Go Nihio Loncat Loncat <tuk> Ada lumba-lumba, guys. Woi, ini kalau aku mat, terus menang ya. <laughs> ini malah renang teh. Aduh, kocak-kocak. Aduh, dibilang renang, dibilang lompat renang, dibilang renang lompat, gitu kan? Memang no jutsu gaming gitu loh. Aduh, <laughs> repan lompat ya, memang lompat ini, coy. Berenang guys, berenang gaming, gitu kan? Asik sekali berenang Berenang dulu kita kan Lama kali masa quarantine ini Tidak Berenang Jadi berenang dulu gitu kan Tadi udah lomba gitu kan Gue pengen temenan sama gimana Waduh <laughs> list gue pull guys Cuman sini bisa lompat-lompat guys Aneh kali kan Aneh kali Lompat di air gitu kan Memang Game Ngebug gaming ini <laughs> Bang-bang-bang Bang-bang-bang uh, Lomba selanjutnya adalah Berdiri di atas bola Lomba selanjutnya Berdiri di atas bola Ya yeah. Lomba selanjutnya berdiri di atas bola <lipun> Licin guys <lipun> Licin <lipun> Siapa yang ber hasil, eh hey. berdiri di atas bola buru. Ayo guys, berdiri di atas bola guys. <laughs> bolanya licin, <laughs> bolanya licin kali gitu kan aduh, ngebak Game ngebak gaming sedunia ini, <laughs> nggak bisa nih kayak gini nih. <laughs> Langsung ngebak. <laughs> Gila, gila, gila, gila Langsung ngebak teh Bolanya pun jadi minder, teh Bolanya pun menjauh dari kami, gitu kan Aduh, saking ngebug gamingnya, ini No, dorong-dorong, anjir Aduh Aing bertahan, ya Ah, ini ngapain gua ceh? Hey, eh, tolong Aduh, duduk ternyata gua tadi Aduh. Tuh, masih ada yang mencoba, Bung. Naikin bola tidak bisa. Iya, yeah, duduk di papan, guys. Iya. Yeah. Duduk nah. <laughs> Malah jatuh gaming no jutsu Indonesia.